Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ahmad Ando Super 81 Nah ini uji coba tongsis Oke. Oke Apa kabar kalian semua How are you? Ini lagi dicoba nih, tongsis Apanya youtuber <laughs> hmm. nah, kan? sekarang lebih asik lebih enjoy jadi tidak tidak megangin hp lagi ya mudah-mudahan nanti saya mau beli drone bos saya akan beli drone ini untuk mereview seluruh Persawahan di Kabupaten Lampung Selatan Saya akan review semua Dari ujung sampai ujung Doakan ya teman-teman ya Semoga Kedepannya sukses nah, Dekat dukungan kalian semua Kita maju menjadi Youtuber Indonesia yang sudah menonton dan yang sudah berlangganan ah, berlangganan dengan Ahmad antar skor 81 semoga berkat dukungan kalian semua saya menjadi lebih baik lagi ke depannya dan saya doakan semoga kalian semua menjadi youtuber yang sukses Ini kalau kita review pakai drone itu mantap sekali bos, karena yang untuk persawahan di sini tuh luas banget. <gak> Oke sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua salam youtuber indonesia maju terus pantang mundur tetap semangat oke okay. i love you so much bye bye